Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Awi Official. Kali ini kita akan melakukan transfer uang sejumlah 23 juta rupiah untuk di Karoseri Zal Ajo, Jambi Pas Kilometer 20. Kali ini kita berada di BRI link Kita akan prank Zal Ajo karena kartu ATM sudah saya pegang. Bagaimanakah reaksi Zal Ajo? Ketika kita akan melakukan prank salah transfer uang sejumlah 23 juta rupiah Terlebih dulu bantu di subscribe, like, comment, dan share channel ini Semoga dapat untuk berkembang sesuai yang kita inginkan Let's go bro subscribe channel ini ya 3 juta di server Raja Wali Utama kita akan melakukan prank terhadap Ajo Izzal. kita buktikan dengan transfer dengan salah kirim dan ini ATM-nya. kita coba dulu untuk tes Oke okay, Bang terima kasih bang. Okay next kita prank zal ajo. ke kita bilang salah transfer sebesar dua Salah transfer, Salah transfer, salah transfer salah transfer kalera ya jadi mereka aja. kita prank udah ketahuan <tuh> aduh gila gila gila oke okay, bagi yang berminat gagal prank kita hari ini karena br nya udah kasih tahu kepada kita gagal prank anjir Lapa apa kita upload aja kali ini kita masih dalam proses pengerjaannya part one nya R.Sorinton aja. Teman, teman yang berminat dalam proses pembuatan bakdam truck so silahkan saja di kontak person ke nomor saya 08 13 65 65 gagal prank, gagal prank sudah kita buat. terima kasih, see you next time oke next, masih proses pengerjaan hari ini dalam proses pembuatan bakdam truck kita gagal melakukan prank terhadap zal ajo YouTube bang, serius? Manteng ngawas video kode. Nampak wajah bang Next bagi teman-teman yang berminat silahkan saja di Japri, disini, di sini di Karosorizal aja jalan bebas kilometer 20 disini Di sini kami akan menyediakan dalam proses pembuatan badam truk, bak kargo, bak mini serta pemasangan bagian di bawah hidrolik tentunya teman-teman. Itu dia. Uh bagian dalamnya sudah sekitar 30% pengerjaan yang kemarin. Dan bagian depan kopi ini sudah selesai Dan ini gelas. buat tuh. <tuh. Oh, nah. Tetap bahagia. Karena hidup ya perlu bahagia Walaupun kita nggak kaya-kaya Semoga Allah memberikan kain kita terhadap kita bersama Next Ini pros pengangkatan yang lain Lakukan hidup Seperti apa yang kamu inginkan Allah mempermudah segala urusan kita dan terima kasih banyak see you next time